Hai guys, assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidil Adha diucapkan buat semua yang menonton. Okey, macam biasa raya-raya mesti lah kita makan menu raya. Ha, tak apa bezanya kali ni aku nak makan lemang ketupat instant. Jenama Nona daripada Nona Food, okey. Kita ada lemang. Aku ada lemang. Okey, kita ada ketupat palas. Ha. Dan juga kita ada ketupat mini Ketupat nasi Ketupat uh, nasi impit uh, Macam tu lah Dan sudah semestinya dia datangkan dengan Rendang daging hitam Dan juga rendang ayam Dan juga kuah kacang Nak masak dia pun memang mudah So kalau sedap korang memang boleh cubalah Yang bujang-bujang ke apa semua tu Memang senang lah Insta Tak pun buang masa Marilah kita makan Bismillahirrahmanirrahim ada okay. lemang dan juga ketupat palas yang sudah dikeluarkan dari plastik dia. Aku akan mulakan dengan ketupat mini. Nasi impit, Ketupat nasi. Apa-apa je -apa lah ni. Ketupat mini. Nasi impit Kuah kacang. Bismillahirrahmanirrahim. ketupat dia okey, just nice masak dia memang okey. Maksudnya aku masak ikutlah arahan yang dibagi tu. Dia tak lembik, dia tak keras. Just nice, rasa pun okey. Tapi tawalah kan, Ketupat nasi ni memanglah tawalah, takkanlah manis masin pula Ha. Rasa dia memang okey, rasa typical. Jadi approve, boleh beli. Tak susah nak buat. Tinggal rebus saja. Okay, kita akan rasa lemah dengan ketupat palas dia. Oh ya yeah, ketupat palas ni selain yang original ni dia ada juga pulut hitam dengan durian. Pulut hitam tu aku nak belilah tapi dah habis pula. Nak rasa kan tapi yang durian tu ada dah banyak tapi aku tak makan durian. <laughs> so, nolah. Sekorang kau orang nak rasa ketupat palas perisa durian boleh lah pergi cari ya. Pebaiki peminat durian tu kalau boleh terima tekak. Ini dia punya lemang, ha, agak sticky kat sini eh. Pak Okay, tapi aku dah masak ikut yang diarahkan lah Lemang 45 minit Ketupat mini 45 minit Ketupat palas 60 minit Apa? Kita rasa dulu ketupat ni tanpa hmm, rendah Bismillah Nah Dia punya serbuk santan tu Kuat gila eh bau dia Even lepas kau masak pun bau tu setiap ada Hmm masih kuat Tapi tak berlemak pun lemang dia cuma Biasa saja. Tapi bolehlah diterima rasa dia Ada rasa lemak-lemak tu Lemak-lemak tu sikit lemak-lemak eh, masin tu Tak cukup berlemak lah Instant eh Cuma agak sticky lah Aku tak tahu salah buat ke Tapi aku ikut je betul tu eh Dan lepas masak tu kena sejukkan Dalam 2-3 jam baru boleh potong ha, Memang dah berjam 3-4 jam 5 jam dah ni Okay bismillah Ini rendang hitam Oh, saya tumpah Kita makan dengan lemang ni, pergi macam mana Tengok, saya pergi macam mana Lagi mana, rendang ayam pula Ambil perha Perhaid, ok Letak tepi sini Ah, Ketupak paling ni sabar Kita simpan tepi dulu, kita makan lemang dulu Ok, dengan rendang ni kita suka berkuah-kuah sikit rendang hitam kita ni. Best. Baru lepas. Rendang hitam manis. So. One bite boleh one bite. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Bila makan dengan rendang jadi auto sedap lemang tu. Yang mana kurang tu, rendang tu dah tutup balik kekurangan. Ha. Okay. Kekurangan lemang ni rendang dah boleh membantu, bantu. Okay. Maksudnya kalau korang nak makan memang kena ada rendang. Hmm. Kau jangan rendang ayam. Okay, sekarang ni aku akan rasa ketupat balas ni. Tadilah rupa ni kan. Okay ni sticky-sticky juga macam tadi. Tapi dia macam tak dalam lekat sangat kot. Okay lah dia okey tekstur ni memang samalah macam lemang ketupat tu kan. Bismillah. Okay rasa dia acceptable macam lemang tadi. Cuma dia tak berlemak, tak cukup lemak Hmm, tu je lah Kurangnya pada instant ni Tapi bila ada rendang yang sedap Boleh kereta balik semua Kekurangan lemak, lemak tu Lemang yang sihat, rendang ketupat sihat Sihat ke? Okay Boleh lah, not bad <tuh> Rupa nak bayi korang Dan ayam Lagi satu Aroma santan tu memang terasa Bila kau makan tu boleh terasa lagi dia punya santan Tapi tak adalah kuat sangat Tapi bolehlah terasa Itulah Mungkin setengah orang tak suka empat yang tu. Itu je Overall rasa dia okey sedap je. Cuma dikurang kurang lemak. Dan aroma santan tu ada ha. Bau santan tu. Okay. Okay, selesai sudah. Sesi aku merasa lemang ketupat instant daripada Nona. Apa yang aku boleh kata? Instant. Memang tak sama dengan yang handmade punya. Tapi rasa vibes tu ada. Cuma dia kurang berlemak. Okay, rasa dia memang okay. Acceptable. Dan dia punya aroma serbuk santan tu memang kuat lah. Nak, nak lagi sedap, dapat rendangan sedap. Lagilah sedap. Okay, memang sesuai lah. Kalau untuk orang bujang ke ya. Di perantauan ke ha? Memang Boleh beli ni Memang sesuai nak beli Sebab wah, harganya pun murah Dan memang senang nak buat Tak payah nak susah-susah Nak pergi bakar lemang Cari buluh semua Tapi tak ada apa, apa lah Sama sepijik rasa Macam kita bakar lemang tu Okay Pada yang sudah sudi Menonton Terima kasih Banyak-banyak diucapkan Dan pada yang sudah sudi Subscribe yang selama ni Sofang aku Terima kasih Pada yang baru singgah Jangan lupa untuk tekan Button subscribe Dan yang dah lama Tengok tapi tak subscribe Subscribe Bolehlah juga subscribe, ok Haa, terima kasih, tu saja Bye-bye